wih masuk. motor. Dia Dia motor. orang sana saudara kita belum kering air mata luka masih menganga di sana mereka masih berduka masih jelas yang di telinga bergetar alam sering terguncang lumpur keluar tanahnya berjalan suara gemuruh ombak memecah kesunyian semua hilang Kita Mari halo <SILENCIO> Allah akbar bar, alhamdulillah, akbar. Akbar. Bertahan, oh berharap, Karena berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, Terlupa ya Ampuni kami semua Yang sering bangka Berikan dosa-dosa Engkau yang menang